咬你 Kabel gas. I no. thought uh, <laughs> so think Baru gas guys, perkembangannya guys GLS slot 7 guys mantap Pak Rudy. Sama orang, guys. ditambahin lagi gas, sirtunya ditambahin lagi supaya mantap dan tebal guys ini besok catatan sih ya, patul derajat guys. Wah mantap guys, indah banget guys pemandangannya guys. Guys ya, masih sertu. Belum di aspal. Tapi cukup lumayan bagus loh, Guys, ini. Walaupun tidak di aspal. Perkiraan insya Allah hari raya Idul Fitri, Guys, ini sudah di aspal. nya bagus, guys. atau ah, lihat, guys. Mantap. Mantap, guys. Pemandangannya sekitar JLS tapi ini sebentar lagi jembatan, guys ya. Itu sudah kelihatan, guys, jembatannya. Ah. 20 kilo, guys. Lot 7 dari pertigaan tambah itu guys ya 20 kilo nah ini, nah ini guys kemarin sini kami ini belum ada guys sekarang ada wah mantap guys Ya, cukup sekian gitu aja, guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jangan lupa, subscribe-nya, like, komen, share ke media apapun, guys. Terima kasih, siapapun yang subscribe kami. Mudah-mudahan rezeki Anda dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.